tidak bisa cocok untuk semua orang dan semua energi jika kamu merasa cocok dengan ramalan ini silahkan stay terus di channel ini dan jika kamu merasa kurang cocok silahkan cari yang lebih cocok kepada an energi anda di sini kita akan membahas tentang empat zodiak cewek yang merasa paling cantik di depan pasangan untuk mempersingkat waktu kita langsung saja mengambil kepada zodiak yang pertama yaitu zodiak cewek yang merasa paling cantik di depan pasangan Selanjutnya, kita akan mengambil kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya, kita akan mengambil kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu kepada zodiak yang keempat, yaitu zodiak cewek yang merasa paling cantik di depan pasangan. Jika kartu zodiaknya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support NLP yang didapatkan oleh masing-masing zodiak yang merasa paling cantik di depan pasangan. Pertama, untuk zodiak yang pertama, selanjutnya kepada zodiak yang kedua, selanjutnya kepada zodiak yang ketiga, selanjutnya kepada zodiak yang keempat, yaitu zodiak cewek yang merasa paling cantik di depan pasangan. Jika kartu support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan zodiak. Cewek yang merasa paling cantik di depan pasangan dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik, jika kartu zodiak yang sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak yang pertama, yaitu zodiak cewek yang merasa paling cantik di depan pasangan, adalah. Seven open tackle ataupun tujuh koin. Secara umum ini diartikan dalam hidup selalu melihat ke depan dan di dalam hidup selalu sibuk dengan diri sendiri tanpa memikirkan ataupun melihat orang lain serta tanpa memperhatikan lingkungan sekitar. Di sini ia selalu memperhatikan yaitu satu koin yang berarti adalah seorang pasangan. Ia beranggapan bahwasanya pasangan selalu memperhatikan setiap gerak geriknya. Dan disinilah zodiak yang pertama itu dianggap zodiak cewek yang merasa paling cantik di depan pasangan. Namun di dalam satu sisi pasangan hanya melihatnya biasa saja. Namun di sini kelihatan seorang zodiak yang pertama adalah zodiak cewek yang paling overacting ataupun yang bisa dikatakan yang paling merasa cantik di depan pasangan. Dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah page of cup. Secara umum, page of cup itu diartikan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun, dan disini menggambarkan zodiak yang pertama merupakan zodiak yang merasa paling cantik itu dikarenakan ia beranggapan bahwa pasangan selalu memperhatikan garis geriknya dan disinilah page of cup yaitu sifat zodiak yang pertama terkadang seperti seseorang yang usianya di bawah 15 tahun. Dan kita lihat kartu kesimpulannya adalah the lovers. Secara umum, The Lovers itu diartikan percintaan, ataupun sesuatu yang berjalan baik, ataupun sesuatu keinginannya yang tidak dianggap oleh orang lain. Jadi, di sini kelihatan bahwasannya zodiak yang pertama itu merasa paling cantik. Disebabkan ia selalu beranggapan bahwasannya ia selalu diperhatikan oleh pasangan, dan disinilah face of cup juga mengartikan kepada seorang zodiak yang pertama tingkahnya seperti seseorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun. Dan The Lovers menggambarkan di sini. Zodiak yang pertama selalu merasa paling cantik itu dikarenakan ia menganggap pasangan selalu memperhatikan, yaitu pasangannya yang ada saat ini, yaitu pasangan yang mencintainya yang diartikan dengan kartu the lovers". Dan untuk zodiak yang pertama itu berada di angka kelahiran 21 Juli sampai dengan 21 Agustus, yaitu Zodiak Leo. Selanjutnya kita ke kartu yang kedua, yaitu Zodiak cewek yang merasa paling cantik di depan pasangan adalah. Two of Swords. Secara umum Two of Swords itu diartikan dua pilihan, yaitu untuk melakukan tindakan, yang satu memperhatikan dan yang satu diperhatikan. Di sini sangat mencolok, seorang zodiak yang kedua itu dominan kepada zodiak yang selalu ingin diperhatikan. Dan di sini dia juga beranggapan bahwasanya pasangan selalu memperhatikannya. Dan di sini juga kelihatan bahwasanya zodiak yang kedua beranggapan bahwa pasangan akan ragu-ragu untuk melepas dirinya ataupun akan ragu-ragu. Apabila meninggalkan dirinya Dan di sini Seorang Zodiac cewek yang kedua Merasa ataupun akan membenahi diri Serta ia akan Bermake up yang berlebihan di depan pasangan Yang tujuannya adalah Ia ingin merasa paling cantik Apabila berada di depan pasangan Dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah naik of Sword. Secara umum naik of Sword itu diartikan Seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun jadi disini kelihatan Seseorang zodiak yang kedua menentukan pilihannya yaitu dengan memekapi ataupun mempercantik diri di depan pasangan dengan tujuan agar pasangan menilainya orang yang paling cantik bila berada di dekat pasangan dan di sini seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun mendukung ataupun mensupport serta memotivasi dirinya untuk mempercantik diri di depan pasangan dan developers di sini menggambarkan kepada zodiak yang kedua Zodiak yang kedua Memilih jalan untuk mencantik diri dengan tujuan agar dirinya dianggap sebagai orang yang paling cantik di depan pasangan dengan dukungan seorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun. Dan the menggambarkan itu semua ia lakukan di dalam satu hal kehidupan bersama pasangan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menunjang suatu hubungan asmara ataupun percintaannya lebih bagus lagi. Dan untuk zodiak yang kedua itu berada di angka kelahiran. 19 Februari sampai dengan 20 Maret tidak lain dan tidak bukan adalah zodiak Pisces. Selanjutnya kita ke kartu kategori yang ketiga yaitu zodiak cewek yang merasa paling cantik bila berada di dekat pasangan adalah Ten of pentacle ataupun 10 koin. Secara umum ini diartikan ketekunan yang ia lakukan akan ia nikmati hasilnya dan di sini juga bisa dikategorikan seseorang yang mencari perhatian secara sembunyi-sembunyi. Jadi di sini kelihatan bahwasanya Zodiac yang ketiga ini melakukan cara agar ia merasa paling cantik di depan pasangannya yaitu ia melakukan ketekunan suatu pekerjaan yang tidak lain dan tidak bukan bermaksud hati untuk mencari perhatian sehingga pasangan akan melihatnya seseorang yang lebih cantik lebih giat apabila berada di dekat pasangan dan di sini kelihatan seseorang yang mengendap-endap itu gambaran dari seseorang yang mencari perhatian agar ia dinilai seseorang yang paling cantik dengan melakukan tindakan ataupun dengan melakukan kegiatan mempercantik diri dan di sini tidak jarang pasangan akan memberikan tanggapan yang positif sehingga hubungan mereka akan semakin besar ataupun semakin Bahagia di dalam suatu kategori hubungan asmara dan untuk sebuah energi yang ia dapatkan adalah "kenaik of pentacle". Secara umum, kenaik of pentacle itu diartikan seorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun. Jadi, di sini zodiak yang ketiga mempercantik diri dengan cara mengendap-endap ataupun dengan cara di belakang seorang pasangan, namun di dalam hati ia bertujuan agar seorang pasangan menilai kecantikannya sebagai seseorang yang paling cantik apabila berada di dekat seorang pasangan dan tindakan itu didukung penuh oleh seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun yang tidak lain tidak bukan adalah seorang sahabat ataupun seorang teman dekatnya dan jika jodoh yang ketiga kita gabungkan dengan the lovers sini tindakan yang dilakukan oleh Zodiac yang ketiga untuk mendapatkan penilaian dari seseorang pasangan agar ia menjadi orang yang paling cantik bila berada di dekat seorang pasangan itu didukung penuh oleh seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun dan the lovers disini menggambarkan tindakan ataupun kelakuan yang ia lakukan di dalam suatu kategori hubungan asmara akan mendapatkan nilai yang positif dari seorang pasangan sehingga pasangan akan melihat kecantikan yang lebih nyata dari dalam dirinya dan The juga mengartikan bahwasanya semua usaha yang ia lakukan agar mendapatkan perhatian dari pasangan dan penilaian dari pasangan agar ia menjadi orang yang lebih cantik sangat berjalan baik dan mulus. Dan untuk zodiak yang ketiga itu berada di angka kelahiran 23 Oktober sampai dengan 22 November yang tidak lain dan tidak bukan adalah zodiak Scorpio. Selanjutnya kita ke kartu zodiak yang keempat dan kartunya adalah. Eko pentagel ataupun delapan koin, secara umum Eko pentagel itu diartikan seseorang yang mulai menghargai proses hidup, seseorang yang mulai berusaha, ataupun seseorang yang menghargai harga dan martabat seorang pasangan. Dan di sini, usaha yang ia lakukan untuk mendapatkan penilai bahwasanya ia adalah orang yang tercantik di dalam suatu ahlak itu merupakan ia mencoba menghargai pasangan dengan tindakan dan tingkah laku yang ia lakukan di sekitarnya yang bertujuan untuk mendapatkan penilaian dari seorang pasangan dan di sini seorang pasangan sangat terkagum ataupun sangat melihat tingkah laku yang ia lakukan sehingga di mata pasangan zodiak yang keempat merupakan zodiak yang paling cantik apabila berada di depan pasangan dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah Page of One. Secara umumnya, Page of One itu diartikan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun. Jadi, sini kelihatan zodiak yang keempat akan berusaha menjunjung dan menghargai seorang pasangan bila berada di dekat orang, sehingga di disini penilaian seorang pasangan merupakan penilaian yang paling cantik apabila berada di dekat pasangan. Dan di disini tingkah laku zodiak yang keempat. Terkadang seperti seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun yang suka mencari perhatian dan penilaian dari seorang pasangan. Dan developers di sini kita gabungkan dengan zodiak yang keempat menggambarkan zodiak yang keempat melakukan tindakan ataupun usaha dengan mempercantik diri di depan pasangan dan menghargai seorang pasangan bila berada di depan orang banyak dan tingkahnya terkadang seperti seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun dan developers menggambarkan segala sesuatu yang ia lakukan untuk mempercantik diri berjalan baik dan mendapatkan penilaian dari seorang pasangan secara positif dan di sini developers juga mengartikan itu ia lakukan dengan tujuan meningkatkan serta menunjang hubungan asmara dan percintaannya bersama seorang pasangan dan untuk zodiak yang keempat itu berada di angka kelahiran 22 Agustus sampai dengan 22 September yang tidak lain dan tidak bukan adalah zodiak Virgo. Dan di sini bisa kita simpulkan zodiak cewek yang merasa paling cantik apabila berada di dekat pasangan yaitu zodiak Leo, zodiak Pisces, zodiak Scorpio dan zodiak Virgo. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan zodiak cewek yang merasa paling cantik apabila berada di dekat pasangan. Semoga bermanfaat.